8 Tanda Wanita Diam-diam Suka Sama Kamu Ada beberapa tanda yang ditunjukkan seorang wanita ketika suka secara diam-diam kepada seorang pria. Kebanyakan wanita merasa malu ketika mengungkapkan perasaan suka pada pria yang akhirnya membuat dia diam-diam menyukaimu. Wanita memang makhluk yang kompleks dan sulit ditebak sehingga banyak pria yang kesulitan membaca pikirannya. Akhirnya banyak pria kebingungan untuk mencari tahu, apakah wanita tersebut suka kepadanya atau tidak. Untuk itu, berikut ini akan diuraikan tanda-tanda wanita yang diam-diam suka sama kamu. 1. Suka curi-curi pandang. Ketika ada wanita yang suka curi-curi pandang kepadamu, itu tanda bahwa dia diam-diam menyukaimu. Biasanya wanita yang suka sama kamu, akan kedapatan sering menatapmu dan sekali-kali curi-curi pandang. Tatapan mata seseorang bisa mencerminkan dan menunjukkan apa yang dia rasakan dalam hatinya. 2. Tersenyum ketika melihatmu. Salah satu tanda wanita suka padamu secara diam-diam adalah sering tersenyum ketika melihatmu. Kebanyakan wanita akan sering memperlihatkan senyumnya ketika berada dekat dengan pria yang disukainya. Hal ini karena wanita tersebut ingin menunjukkan rasa bahagianya saat bertemu kamu. 3. Suka melakukan hobi yang kamu suka. Jangan kaget jika ada wanita yang tiba-tiba suka melakukan hobi yang mirip denganmu. Ini menjadi salah satu tanda bahwa wanita tersebut diam-diam menyukaimu. 4. Membalas chat dengan cepat. Wanita yang diam-diam menyukaimu akan terlihat dari responnya ketika membalas chat kamu. Ketika ada seorang wanita yang membalas chat kamu dengan cepat, itu tanda bahwa wanita itu suka padamu secara diam-diam. 5. Salah tingkah. Hampir semua orang akan merasa gugup ketika berada di dekat seseorang yang disukainya, hal ini juga berlaku pada wanita. Ketika ada wanita yang diam-diam menyukaimu, dia akan sering terlihat salah tingkah ketika berada di dekatmu. Salah tingkah yang ditunjukkan pun seperti salah bicara, sering diam, suka nunduk, dan tertawa dengan nada yang aneh. 6. Cemburu Wanita akan memperlihatkan rasa cemburu ketika sedang suka kepada seorang pria, terlebih lagi ketika si pria sedang dekat bersama wanita lain. Jika ada seorang wanita yang cemburu padahal belum jadian, itu tanda bahwa wanita itu diam-diam suka sama kamu. 7. Selalu suka diajak bertemu. Ini merupakan tanda yang sering dilewatkan pria, bahwa wanita yang selalu suka diajak bertemu, mendandakan dia suka padamu secara diam-diam. 8. Aktif like postingan medsos kamu. Biasanya wanita akan cenderung melihat, atau stalking akun media sosial pria yang disukainya. Jika ada wanita yang selalu like postingan kamu di media sosial, itu bisa menjadi tanda bahwa wanita tersebut diam-diam menyukaimu. Itulah kurang lebih delapan tanda wanita, diam-diam suka sama kamu, semoga menjadi perhatian untuk kaum pria, agar lebih peka. Bantu kami dengan cara like, dan subscribe channel Aksara Baca, supaya maju dan berkembang. Subscribe channel kami, karena subscribe itu gratis dan gak bayar. Dan bantu bagikan video ini ke teman-teman yang lainnya, supaya banyak yang tahu. Terima kasih dan selamat menonton.